Polisi mengungkap pengedar narkoba jaringan internasional di Pekanbaru Baru Riau Sebuah kamar indekos di Jalan Karya 1, Kecamatan Bukit Raya digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba di Grebek Petugas Pasangan suami istri atau pasutri tersangka pengedar narkoba masing-masing berinisial CCP dan MMA di Petugas Bersama tersangka, petugas menyita 1,6 kg sabu-sabu. Selain sabu-sabu, polisi turut menyita 3.951 butir pil ekstasi dan 3.202 pil Happy 5 kepada polisi, kedua tersangka mengaku menerima pasokan narkoba dari temannya yang identitasnya telah diketahui petugas dan masih dalam pengejaran. Baru lagi, ya. Saat dilakukan pengembangan, polisi kembali meringkus seorang pengedar jaringan yang sama inisial MM di Jalan Melati, kecamatan Bina Widya. Polisi kembali menemukan kg sabu -sabu, 4,5 kg sabu-sabu serta 45.163 butir pil ekstasi Berhasil diamankan dua tersangka Yang pertama inisial CPP Umur 21 tahun laki-laki profesi pedagang Satu lagi NMA Umur 21 tahun perempuan profesi ibu rumah tangga Kebetulan dua tersangka ini adalah suami istri. Guna penyelidikan lebih lanjut ketiga tersangka ditahan di Polresta Pekanbaru dikenai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. lagi ya, anak, belum, dihadapi aja ya.